<San> <San> <San> <San> <San> <San> <San> Wah, <Wow>, vanilla cake-nya moist <San> <boys> banget, guys. <San> mm, <San> enak banget, Mirsa. Enak banget. Tiara. <laughs> Sampai ngiler anak Uma. Iya, Uma. Uma, Uma, <laughs> yeah. kita bikin kue itu, ya? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Please, Uma, please. Yeah, yeah. Okay. Huh? Eh, ya, ya. Oke. Hah? Serius? Yeay! Ya, Asik. Bikin kue. Chef <laughs> <laughs> mm. hmm. yeah. Kita mulai ya. Halo guys, hari ini kita bakalan bikin vanilla cake super rendes. Ini udah... Ntar lagi jadi oh, nih. Iya ovennya. Hah? Uh, Rara, Uma ambil ovennya dulu ya. Iya, iya Uma. Um, Uma, Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh sayang. Asik. Mana sih lama banget ambil ovennya? Ada lanjut aja. deh. Nah selanjutnya hmm. kita kasih baking powder secukupnya biar kuenya mengembang dengan cantik. Cukupnya ya? Hmm, hmm emang cukup? Bang udah Eh tapi kalau banyak kan? Bu ini bisa ngembuang jadi busa. Dah. Tambahin lagi ah. Kita abu. Mm -hmm. <laughs> lagi -lagi. Rara, uh. wah maaf ya sayang. Ya nih, Uma lama. Kita lanjutin lagi ya. Nah setelah mm -hmm. adonannya siap, selanjutnya kita akan masukkan vanilla essence sebanyak. Eh, bu huh? Ehte nelfon. Halo? Asik. Hmm. Hah. Oma kalau ngobrol sama Bu RT pasti lama. Hmm. Hmm. Tadi kata Mbaknya, masukkan vanila sebanyak lele gambar badam, Mbak. Ah, sebanyak banyaknya. Oke.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 Nara, huh? ini adonannya udah jadi. Iya, <tuk> kita masukin oven. <tuk> Bismillah. Bismillah. Hmm. Kok gini ya? Coba dicicipin dulu. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pahit, pahit ya? Wadah wadah Perasaan vanilanya cuma dua sendok kok hmm. Apa Rara jujur aja ya? Apa tadi ada yang kelain ya? No, ano no, ano ah, no, Rara-rara berani rara, <tuh> <tuh> Uma, hmm? kuenya jadi pahit Itu gara-gara Rara Oh... Nooo... <tuh> rara... No. <tuh> Rara udah gak sabar, hmm? jadi Rara masukin sendiri baking powder sama vanila sebanyak-banyaknya Uma, oh. maafin Rara ya Uma. <laughs> Namanya juga pertama kali belajar bikin kue, hmm. gagal itu biasa Rara, kalau mau berhasil harus pakai takaran yang benar. Hmm.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 <tik> <tik> Entah, mau nggak nih? Hmm? <tik> Beneran nggak mau? Hmm. Ya udah, semuanya buat teror aja. Hihi. <tik> <tik> hmm. <tik>